Mendoakan yang sakit Bapa kami yang di surga Kami percaya engkau baik Amat baik dan selalu baik Kami percaya Yesus Kristus sudah mati dan bangkit Bagi kami semua Mengampuni segala dosa kami Mengalahkan maut Dan juga menyembuhkan segala penyakit kami Baik penyakit rohani dan juga penyakit jasmani Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Saat ini Bapak, kami rindu mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan Kami berdoa untuk sahabat kami yang sedang sakit Apapun penyakitnya, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya Dan tugas kami adalah mendoakannya Sentuh bagian tubuh mereka yang sakit dengan kuasamu Tuhan Sembuhkan mereka sesuai dengan kehendakmu Kami percaya Tuhan mengasihi dan sudah menyembuhkannya Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Segala kuasa sakit penyakit dipatahkan Dalam nama Tuhan Yesus seluruh tubuh sehat kembali Kami berdoa supaya dengan tubuh yang sehat dengan kekuatan yang Tuhan beri, kami semua dapat terus melayani Tuhan tanpa halangan Terima kasih Bapa untuk kesembuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami Biarlah di dalam keadaan sehat ataupun sakit, kami selalu setia melayani Tuhan Kami terus beribadah kepada Tuhan, kami senantiasa menjadi berkat bagi semua orang Hati kami senantiasa punya motivasi yang baik, kuatkan iman kami selalu, Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.